na dunia wong saleh gak tahu ngaji gak tau mutolaah repot wong <tih> <tih> kudu setarir seneng Allah kudu ratau tau dosa muni seneng kok melanggaru seneng apaan ya seneng ora usah syarat pengen seneng kok celek seneng ayo <tih> lah koyo roken seneng ayo lah mergo wong ayo lah yak disenengi lah Allah ora lah yak disenengi sing seneng ya sapa ae itu paling angel ning dunia ulama ya sudah begitu Allah itu ngendikane sak Ibnu Hajar ala sekolah ini tidak termasuk syarat mahkabah Orang harus terbebas semua dosa Bektinya Nu'aiman Masulullah dan Rasulullah tahu Kalau Rasulullah tidak tahu mungkin orang bisa menta'wil Mergo Rasulullah tidak tahu Sehingga beliau mensifati Yuhibuwa hawa Rasulullah Tapi Rasulullah itu tahu kelakuan tuh Sering bodoh ini berkali-kali Bodoh ini Nabi Tapi Nabi ya mau Nah ke, termasuk yang lucunya Nabi terus nyifati lagi fa huyu khibuwa hawa Rasulullah Terus Nabi aku itu orang tahu bisa so disenang wong kaya nu Noeiman menyenang dengan aku wong orang, orang mabuk agak sopan jadi ini nabi ya vulgar harusnya lah laku nu Noeiman iku aku gak ada cerita tentang nu itu gak ada saya karena di kepentingan bela jeneng jadi nak sampai rapati sholay oleh gak itu di kitab-kitab di sara-sara itu Noeiman kurang ajar, itu gak mari nganti saat ini nabi wang sultana huwa ta'ala sampai inta huwa ilah maula. Jadi, song paling parah era Sidina Utsman. Usman. Jadi, <messiz> no e kurang ajar. Di gu wonton tiang wuto wu wong wuto tenan, wuto loro, loror loror wuto. Wong wuto pas itikaf neng mecet kudu tungu yo, yo tenan, mecet riyan, agak ono keramike, ka ono tai latte, bo akain anggur ngu yo akus, di to ono ko mecet fado, fado yo semacam karangan, mereka, apa -apa? Kayak, mereka, Soe karangan. no, berikan apa namanya, berkepulan nge, berikan karangan. Barang tika deng nu, e di para, dekat mimbar. Yes, <laughs> ikhlas ningjau permaicin pol. Nguyah nengen nengen mon nguyah sampai kena. Nguyah, barang nguyah dibengoki sahabat. Nak dek neng nguyah macin. Akhirnya dek nih sumpah, wah, aku nak ketemu Wong Sing Bodoni aku la Adriban lah. Mesti tak jual ta, atau si tak pukuli. Terus nanti berang-berang dinoi gula nu eman. Ratau kasih loh dek neng pijak. Lo ngelihku kurang ajarin nu eman. Pas kina Utsman silmanu Khalifah Amirul Mukminin Khalifah Khalifat Nas. Pas Amirul Mukminin iku ku itik. Kau yum Utsman sil terkenal Utsman bin Affan. Kamala malah kamu si, tahu tiga yang mana. Kau ijek kebengen sing bodoh ini kau yang nguyah neng mimbar. Yo tidur no Utsman. Akhirnya Utsman jatuh langgut tongkateku nganti kesempros man. Wa akhire sakmujid geger Amirul Mukminin yudra. Ana Amirul Mukminin dipentung. Tapi yaiku mau bareng ngerti kelakuan niku kono aiman menahan diri mergo tau disifati wa wajib wa rasulullah. Tapi kok aja aja baleni lho. Niki kula muk crito, jadi ndak gampang. Lungge kula niku ra tenan kelakone wong khusuk-khusuk sing sok khusuk kadang uang khusuk ke pendungannya mandi nggak naik mandi ke pinggirnya itu uang udah tiga umar kai uang fase berarti dia ini fasilitas agama kepengen makan. oh kaya kau yang no aiman alami buat ni nabi guyon buat nabi pokoknya butuh seneng nabi Dan nyatanya kalau dia fasik betul kenapa ada mabuk sama perempuan sama gengerai so dia ini narawarnabi lah yang lu tapi ramah pu yang ngeluh, akhirnya kombinasi Yomma mabuk awar Nabiyo. Eh, rekod, rekod, rekod, tengad deu jenis ngono. Lalu kalau fasek betul ngapain, mabuk depan Nabi, kan biasa main perempuan atau apa? Benda dia, nararo Nabi ngeluh deh. Tapi ramah pu, Yom ya, ngeluh. Ayo, gu paling angel geng, ya. mulanai wong, josong gu kumi, Nabi gu, ku seneng benuaiman. Nama pu ya tidak asir, Nabi sebagai imam, Nana pu ya tidak asir. Yokelom ya, deh nih, tidak asir. Lha ku pangeran. Nek arek nak kiai ning pondok yang ngono bocah nakal. Mbok boyong. Jare mergo ning pondok nak. lu bocah nakal lu nak trais seneng karo Rasul, seneng nakal ning pondok. Kon nakal terminal gak gelem ayo malah Melane kiai khusyuk karo ngaji wene, ilmu ne kurang, mbok duwe khusuk tok. Lho bocah sing jenis nakal ning pondok kon nakal terminal gak gelem, kon ngekeng ning perapatan. Tapi neng pondok ya tetep ngekeng, tapi kon ngekeng ning jowo deku malaikat ngukumi kan siapaosing darah nih wong ape nakal darah wong nakal lakukan nakal tenan ora gelum de wong ini ku pirang-pirang ilayobil Diam. Yo jurus ngono pangeran kersaningon deku nunjuk nona maha baik wong angel dia maha baik wong saopo sing rawaga ono singro mlane kula niku sinau kathah demi jenengan piye jenengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula anu gadah bigura tak tulis ya bunaya ini uksirul ilma li uksira syahada anna rahmatahu ammat wa wasiat say'in di kulo juga ada bigoras yang tak wasiat najmim tengah anak kulo con aku si nawak eh hur aku derani alim mau kepengen roh betapa jembari romadhin allah sehingga aku iso takzim neng semua umat ikan jenabib muhammad saw wafan allah sebenarnya kamu kan gak ingin kan bangun malam ingat Allah kamu ingin jadi bupati sebenarnya kamu gak kangen allah kamu ingin jadi bupati terus allah bohjak koalisi kan gitu terus malam-malam allah ya allah ini Hamba ya Allah minta. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Ya, ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir tapi ini kan ngaji, yang ngaji itu harus